Saya akan unboxing uh, mikrofon kondenser BM800 yang buat saya ini lumayan murah, ya. Untuk low budget, dan nah, ini saya pesan di salah satu toko online. Harganya... 100li 100 lebih saja ya. dan ini sudah mendapatkan satu paket kita akan buka dan ini kondisinya sudah datang eh, dikirim oleh kurir ya. sudah bolong-bolong ya. sudah bonyok bonyok juga kita akan lihat apa isinya Ini ada kartu petunjuk penggunaan. Di dalam satu paket kita akan mendapatkan satu buah mikrofon BM 800. Kemudian kita juga mendapatkan. Uh, slotnya untuk ini ya untuk mikrofon kemudian kita juga dapat ini satu buah kabel dan ini kita juga dapat ini fungsinya untuk mele melekatkan dari tiang mikrofon ke uh, meja ini misalnya, eh langsung pakai seperti ini gampang sekali pasangnya oke kemudian kita juga dapat ini ini kalau kita pakai ini kita tidak perlu pakai ini lagi kalau kita perlu pakai ini tidak perlu pakai ini lagi oke. kita akan langsung rakit kita dapat satu buah splitter ya yang sudah ada dengan handset kita akan pasang dan kabel ini juga bisa berfungsi juga untuk mikrofon homic HM308 Nah, kabel ini juga cocok untuk comic get mic comic. Ya. Nah, pas. Okay. Kita akan rakit dulu. dulu. Selesai, ini dia simple sekali. Gampang pasangnya, kita akan pasang di meja.